Salam jumpa rekan-rekan atas WA yang dikirimkan oleh Rima Ratna beberapa waktu yang lalu, saya mengucapkan terima kasih Ternyata contoh yang saya berikan itu salah hitung Nah, salah hitungnya dimana? 300 dibagi 4 kali 1, ini sisanya adalah 4, jadi bukan 1 300 bagi 4x1 itu mestinya 75 Hz Bukan 300 Jadi ini sekaligus uh, koreksi untuk video sebelumnya Sehingga nada harmonik pertama Itu adalah 3 kali 75 Hz menjadi 150 Hz Dan nada harmonik kedua Tema Nada atas pertama atau nada harmoni ketiga menjadi 150 Hz Nada atas kedua atau nada harmoni kelima menjadi 5 kali 75 Hz Apa itu 5 kali 75 Kalau 375 Hz Nah, itu jawabannya ini ralat untuk video yang sudah hendak tonton Kemudian, sehubungan dengan keralat Saya mau tambahkan lagi e, contoh soal <tuh> Yaitu perbandingan antara pipa organa terbuka dengan <tuh> pipa organa tertutup Pipa organa terbuka dibandingkan dengan pipa organa tertutup Misal pipa organa terbuka diberi panjang LA, dan pipa organa tertutup diberi panjang LB. Eh, nada atas kedua pada pipa organa terbuka ini, nada atas kedua, berarti itu adalah F2, 3F0, 3V per 2L, beresonansi dengan nada dasarnya misalnya V per 4L ini kepunyaan pipa organa tertutup berapakah perbandingan antara tinggi kolom udara pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup <tuh> nah kalau kita lakukan perbandingan 3V per 2 la sama dengan v per 4 lb parameter-parameter yang sama v bisa kita eliminasi dan kita sudah bisa melihat oh, kali perkalian silangnya 3 kali 4 lb sama dengan 2 a berarti 12 lb sama dengan a udah tidak salah itu <tuh> maka panjang kolom LB adalah 2/12 panjang kolom pipa organa terbuka jadi yang LB ini tertutup berapa 2/16 eh 2/, per 16? <tuh> 2 per 12 1 per 6 LA Nah Contohnya Lagi, satu lagi Masih hubungan antara pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka Pipa organa tertutup Nada atas satunya <coughs> Yang berarti eh, 3V per 4L Beresonansi Dengan nada atas Tiga Pipa organa terbuka ada atas tiga ini berarti n tambah 1 kali F0 menjadi 4 F0 dimana F0 nya adalah V per 2L berarti F3 itu adalah 4 V per 2L menjadi 2 V per L ini kita beri kode A lalu yang ini adalah ini adalah nada atas ke 1 Atau nada harmonik ketiga Nada Harmonik ketiga Beresonansi di 3V per 4LB Sama dengan 2V per LA Sama seperti tadi Yang sama parameternya Kita hapus Dan Kita Proses matematika selanjutnya adalah perkalian silang 3LA sama dengan 2 kali 4 LB. Ketiga kali 8 bukan 6. Maka la nya adalah 8 per 3 LB atau LB nya 3 per 8 LA. Jadi tipe organa tertutup panjangnya itu selalu lebih kecil dari pipa organa terbuka L. selalu lebih pendek yang tinggi kolom udara nah demikian video revisi dari saya mudah-mudahan bisa membantu tugas-tugas saudara agar Selamat belajar!